Taukah kalian sob, bahwa harimau memang dikenal sebagai penguasa hutan hujan tropis. Namun apa jadinya bila dua jenis kucing raksasa bertarung berhadap-hadapan? Pengunjung di Taman Nasional Jaipur, India terkejut saat mendengar suara gaduh pertengkaran dua ekor hewan liar. Saat diamati, ternyata yang tengah bertarung adalah seekor harimau betina dengan seekor macan tutul. Entah apa penyebab pertarungan antara dua hewan yang masih satu genus ini.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 Taukah kalian sob, hukum rimba adalah yang kuat akan berkuasa. Sedangkan yang lemah akan dijadikan mangsa. Namun sesekali takdir turun tangan dan yang lemah muncul sebagai pemenang. Kadang-kadang pertarungan hewan buas di alam liar dapat memberikan hasil yang mengejutkan, di mana kelompok yang tidak diunggulkan menjadi yang teratas. Inilah situasi di mana yang biasanya dimangsa menyerang balik pemangsa mereka. Waduh gimana tuh? Eh tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Apa yang terjadi ketika tujuh singa yang lapar menggigit punggung dan kaki jerapah di kelasir game reserve Afrika Selatan? Ya, gerombolan singa itu begitu brutal menancapkan gigi dan cakarnya yang tajam di tubuh jerapah. Anehnya dalam video yang mengerikan itu jerapah tetap berdiri tegak walau terlihat menahan sakit. Sementara gerombolan singa yang percaya diri terus berupaya menumbangkan jerapah untuk menjadi santapan siangnya. Jerapah yang dalam cengkraman singa itu kemudian berjalan beberapa langkah dan terhenti lagi. Dia masih kesulitan melepas jebakan singa. Dalam satu kesempatan, empat singa menggigit dua kaki belakang jerapah. Seekor singa betina yang kelaparan terbang menaiki punggung jerapah. Hebatnya, jerapah itu tetap kokoh dan dengan satu kali kibasan, dia mampu menyingkirkan para singa yang kelaparan. Jerapah tersebut kemudian melangkah dan menyiapkan tendangan kakinya yang sangat mematikan. Namun singa paham dengan hal itu. Para singa yang lapar akhirnya hanya memandang jerapah berjalan lagi. Mereka kehilangan minat untuk menerkam hewan berleher panjang itu. Terlihat jelas para singa sudah bosan dan lelah karena gagal menumbangkan jerapah sebagai santapan siangnya. Akhirnya para singa menyelinap pergi meninggalkan hanya beberapa dari mereka yang masih tetap mengejar jerapah, namun itu juga takut terkena tendangan. Jerapah umumnya dipandang sebagai mangsa singa, namun mereka mampu membalikan keadaan pada kucing besar dan sangat sulit dibayangkan jika seekor jerapah yang dikepung gerombolan singa.